sekolahnya hancur Jaya. Allah ayah astaghfirullah seumur-umur nih, tahu kerasa, luar biasa sekali ya Allah untung orang buruk sih ya Allah ini karena mau banget banget astaghfirullah bentengnya buruk bentengnya buruk pagar keliling Om Rukabeh Ya Allah Nur balik lah milik anak orang kabar